Adapun harga logam mulia cetakan UBS 24 karat ukuran terkecil 0,5 gram di pegadaian juga masih 534 534.000. rupiah. Harga 1 gram emas antam 24 karat di pegadaian hari ini 1 juta rupiah per gram, tak berubah dari harga kemarin. Sementara itu harga emas 24 karat UBS di pegadaian juga masih 1 juta rupiah, sama dengan harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.930.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.909.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.801.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp 9.765.000. Sekian harga emas untuk tanggal 5 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.